shalom semuanya, pajak kesempatan kali ini saya akan memberikan rekomendasi Kamera gereja modal di bawah Rp 600.000 Berikut ini dia peralatannya Kesatu, tripod 2 meter Harganya Rp 48.000 Kedua, kabel aux ke mixer Harganya Rp 75.000 Ketiga, kabel USB extension 20 meter, harganya Rp 158.000 Keempat Webcam m -tech, Harganya Rp 247.000 Dan Berapa hasil semuanya Berikut ini dia Rp 48.000 Tambah Rp 75.000 Tambah 158.000 tambah 247.000 528.000 Kemudian Ongkir Ongkos kirim Rp 7.000 7.000 dikali 4 28.000 Kemudian 28.000 tambah 528, sama dengan 556.000. terima kasih Tuhan Yesus memberkati, ingat harganya di bawah totalnya, total semuanya di bawah 600.000 semoga bermanfaat